Kadang, ketika hujan hendak datang, aku takut. Aku takut kalau aku akan kena banjir, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Terkadang, ketika hujan hendak datang, aku senang. Aku senang karena cuaca sudah tidak panas lagi. Aku juga senang kalau hujan membawa keberkahan, tapi tidak selamanya aku harus takut sama hujan, kan? Aku akan beranjak dewasa. Ketika dewasa nanti, aku hendak mempunyai pasangan dan juga mempunyai apakah aku terus-menerus takut di depan mereka? Aku harus belajar lebih berani dengan apa yang aku takuti. Ada di masa hujan itu akan reda dengan sendirinya, ada di masa hujan itu akan berhenti sendiri, dan itu artinya aku tidak perlu takut lagi dengan hujan. Aku bisa saja membuang air banjir itu ke tempat asalnya. Tapi aku merupakan hal yang sulit bagiku. tapi aku tidak perlu takut kan masih ada matahari yang membentuk untuk mengeringkannya dan aku bersyukur karena hujan telah datang menghampiriku dan membuatku sadar akan perubahan yang harus aku miliki yaitu ubah rasa takut menjadi bersyukur,